Teratai sahabat Namun ini bagian kulit luarnya Wow betul sekali Ini teratai yang cukup indah sekali Cukup Wow Langit sudah mulai menghitam sahabat Kita akan melanjutkan Pemburuan Bolang batu aki kita di sore kali ini Namun suasana Sangat mencekamkan sekali sahabat karena hujan sudah mulai mau turun, oke kita maksimalkan kesempatan yang sedikit ini. Nah ini dia, sungainya sudah meluap, airnya kemarin sahabat, namun sekarang sudah mulai surut, dan kita akan maksimalkan uh, untuk pencarian batu-batu aki di daerah ini. Tadi saya sudah melihat di sana, ada sebuah bongkahan. Yang cukup menarik yaitu bongkahan fosil dan bongkahan kelihatannya kalsedon satu. Ini dia. Ini dia bongkahannya sahabat. Kita akan ambil bongkahan posil yang satu ini. Dan ini adalah bongkahan dari batu kalsedon. Wow. Kita akan lihat dulu yang ini. Kelihatan ya. Di tekstur kulitnya fosil yang satu ini cukup menarik perhatian nah ini dia tampilan dari kulitnya ini cukup menawan sekali ada warna gelapnya ini kalau dibersihkan bagus sekali sahabat kita akan ambil dan kita coba mengarah ke batu yang berikutnya ini dia langngkaannya cukup menarik sekali ini. Bertipikal sedon karena di dalamnya tembus sahabat, ini ya pola jundernya juga terlihat di bagian sini. Wow. Kita akan ambil juga. Wah, wow, ini dia, ungkanya cukup manis dengan tekstur kulitnya yang cukup menarik sekali. Wow. Nah, sangat bagus. Nah, di sini juga terlihat bagian dalamnya. Nah, ini menarik sekali ya kita akan bersihkan dulu yang dua bongkahan ini sebelum hujan ini turun kita akan bersihkan dulu di air sini sahabat ini ada sungai kecil. Wow. akan siram-siram seperti apa penampilan dari dua bongkahan yang barusan kita temukan ini ah, ini dia kulitnya cukup menarik perhatian sahabat karena posil yang satu ini Sudah kelihatan Terlihat ada Pola dari kristalnya Wow Nah di sini juga kelihatan ya Pola bintik bintinya cukup bagus Dan ukurannya cukup besar Ini cukup berat sekali Sekitar 1 kilo sahabat Wow Oke, Kita akan ambil Bongkahan yang satunya Nah ini dia tertarik sekali. Saya tertarik sekali dengan bonggahan yang satu ini, karena tekstur kulit luarnya yang begitu menggantung sekali, dan di dalamnya yang begitu pening. Nah, ini dia proses alam yang sungguh-sungguh menakjubkan sekali ya. Wow, angin berhembus. selera sekali Oke okay, kita angkut dan kita asingkan yang dua ini let's go kita lanjutkan lagi kita akan menuju ke depan sana sahabat untuk menemukan bongka bongkahan yang bagus karena cuaca sudah mulai gelap dan sudah mulai sedikit turun hujan sahabat kita akan maksimalkan kesempatan yang sedikit ini Oke okay, saya bersama teman saya yang di sana Gimana ya kita akan lihat ia melakukan pencariannya juga di pinggir-pinggir bibir sungai sebelah sana. Oke, kita akan melaju ke depan sana. Wow, suasana hari sudah mulai turun hujan dan di sini kita temukan ya, bongkahan yang menarik. Nah, ini dia. Bongkarannya terlihat. Nah, ada sedikit warna yang berbeda ya dengan warna yang dominan yaitu warna putih. Dan di sini warnanya agak lain Kita akan bersihkan dulu Apakah ini bongkahnya bagus atau tidak Kita akan bawa dulu ke air Dan ternyata bongkahannya cukup manis sekali sahabat Saya rasa di bagian sini Itu cahayanya masuk Karena pola dari motifnya Seperti tembus cahaya sahabat kita akan bawa yang ini Kita akan lanjutkan lagi Pencarian kita di Area Sungai Seperti biasa sahabat Apakah kita temukan Wah ini dia Ini saya Temukan bongkahan Nah kelihatannya ini Kalsedon lagi sahabat Dengan tekstur warna yang juga Menarik sekali ya dan warnanya sedikit bening dan agak agak gelap ya. Wow, kita akan ambil dulu. Nah ini dia, sungguh menakjubkan sekali. Wow, ini kalau dibasahkan ini bening sekali sahabat. Nah ini dia, kita akan ambil dulu yang ini. Wah, kita akan lihat. Kita akan bawa di sini agak kotor kita akan bawa ke sungai yang lebih besar lagi walaupun air sungainya keruh kita akan bawa ke sana oke okay? namun kita akan memperhatikan di dekat-dekat sini apakah masih ada ya bongkahan-bongkahan yang terselip karena dibawa arus air yang begitu deras ya semalam Wah kelihatan yang satu ini Wow sangat manis sekali Bongkahan yang satu ini Warnanya yang begitu indah ya Seperti warna pelangi Ada merah ada kuning ada biru Wow Dan kulitnya mengapur Saya rasa ini posil lagi sahabat Namun posil yang satu ini Kelihatan sudah Bening sekali Oke, Kita bawa lagi Walaupun kecil ini cukup Untuk bahan batu akik yang sempurna Oke okay. kita akan perhatikan lagi ya di sekitaran sini wah, wah sungguh lumayan ya daerah sini menghasilkan Bebatuan yang cukup-cukup indah sekali Oke okay. kita akan maksimalkan lagi pencarian kita nah ini aneh ini batunya aneh Apakah ini bagus? Wow Perhatanya Seperti berbau-bau batu Teratai sahabat Namun ini bagian kulit luarnya Wow betul sekali Ini teratai yang cukup indah sekali Cukup menawan ya Ini bagian kulitnya sahabat Saya belum mengetahui Isi di dalam kulitnya ini Wow Saya rasa ini bagus sahabat akan bawa dulu dan kita akan bersihkan di air sana. Seperti apa penampilan batu-batu yang kita temukan barusan ini? Oke. Okay. Tiga bongkahan yang kita temukan yang cukup menarik perhatian kita akan ambil dulu bongkahan yang ini karena ini sangat bagus sekali kelihatannya sahabat. Wow, ini dia. Wow, tampilannya cukup menawan ya dengan motif yang cukup indah dan khas batu dari kalsedon ini adalah jundetnya yang begitu menarik wow sungguh menggugah selera sekali ya bongkahan yang satu ini karena tampilannya yang cukup indah ini dia wow, super sekali kelihatan tembus sahabat karena hujan sudah mulai turun kita akan secepatnya meneduh supaya tidak terkena air hujan Kita akan ambil dulu bongkahan yang berikutnya Nah ini dia Wow, Yang ini cukup menarik sekali ya Bongkahannya cukup indah Dengan penampilan yang cukup indah seperti ini Sangat membuat saya bahagia sekali sahabat menemukan bongkahan yang seperti ini Oke, kita akan lanjut dengan batu berikutnya karena hari sudah mulai turun hujan lebat sekali, sahabat. Nah, ini dia, ini adalah bongkahan batu teratai. Kita belum tahu isinya seperti apa. Oke, kita akan meneduh karena hujan sudah mulai turun sangat lebat sekali. Oke, kita akan menuju kendaraan kita di sana.